Ketika Mbak ingin memutuskan untuk bekerja ataupun lainnya Apa Mbak pertimbangan-pertimbangan? Pertimbangannya Kalau aku bilang sih Aku lebih seneng mengikuti kata hatiku I just follow my heart Because Yang namanya kita mengambil keputusan itu um, Apa ya, kayak Setiap jalan itu buat aku ada plus minusnya Misalnya Biasanya nih kita yang di, lagi di umur 20, habis lulus kuliah gue mau milih perusahaan yang mana ya Banyak pilihan gitu kan ya Buat aku kayak kalau kita memilih A Kita akan dapet baik dan buruknya di A Di B juga sama Tapi asalkan kita punya goalnya Kita punya mimpi kita tuh apa Mau lewat jalan A lewat jalan B itu sama aja kayak kamu mau Misalnya mau berangkat ke kampus Terus mau lewat jalan tikus atau mau lewat jalan tol tuh sama aja, akhirnya nyampe ke kampus. Yang paling penting sebenarnya itu. Jadi di saat memilih itu ya just follow your heart, gitu. Karena yang namanya otak kita kadang, e, oke okay, gue kalau kesini nanti baiknya ini, buruknya ini. Gue kesini baiknya ini, buruknya ini. gitu Tapi sebenarnya yang tahu jawabannya itu cuma hati cara membedakan apakah nalar itu ikut dalam suara hati? Um, cara membedakan ya aku belajar meditasi sih ya dari dari meditasi itu aku belajar belajar banyak dan ya sekarang aku lagi banyak mengkampanyekan meditasi gitu ya kadang kita suka nggak dengerin suara hati gitu kan sebenarnya kayak uh, gini gampangnya kalau aku ngomongin ngomongin inner self gitu ya. Itu di saat kalau otak kita kadang itu bisa mengeluarkan hal yang negatif dan positif. Tapi kalau hati, hati itu tahu selalu yang positifnya apa gitu. Jadi kadang ya itu kita terbentur dengan pikiran kita sendiri padahal hati kita bilang ayo jalan gitu. Sadarin untuk meditasi kamu. Um, sekitar empat tahun yang lalu gitu. Iya Jadi kadang kayak, pikiran tuh suka ngasih yang Enggak, enggak, jangan-jangan jangan ikutin itu, jangan ikutin itu Karena egonya yang naik gitu kan, <laughs> kepikiran kita gitu <laughs> Terus Mbak, kemudian oh, ketika Kek seluruh pendek aku tau, bahkan sampai ke beberapa dunia saat mm -mm, mm -mm. Itu pertimbangannya apa? Um. Pertimbangannya Um, ya itu ya aku cuma ngikutin apa yang ada di depan aku gitu aku selalu eksekusi apa yang di depan aku kayak oke okay, waktu itu gue sukanya desain uh, suka matematik juga suka computer science ya udah aku coba semuanya gitu tapi pada akhirnya aku sadar gitu kayak oh gue harus fokusnya di sini dulu ya gitu akhirnya jalan itu lagi yang yang me, apa ya mengerucutkan semuanya gitu. sebenarnya tujuan tuapun tujuan visi apa nih visi apa? visi kalau untuk sekarang uh, aku pengen buat Indonesia lebih digitally rich gitu ya karena gimana caranya kita itu bisa majunya lebih lebih cepat lagi gitu dan ya selalu visi selalu untuk berbagi kebahagiaan untuk orang lain sih itu yang pasti. Uh, to... <laughs> ya itu sejak aku ada di Gojek gitu. Sejak aku ngeliat driver Gojek bisa hidupnya sangat berubah di saat aku menciptakan sesuatu. Iya gitu. akhirnya dapat oh this is my life purpose gitu. Ini ya tujuan. Manusia hidup di dunia ini bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk berbagi juga sama orang lain Tapi jangan lupakan to love yourself first <laughs> Sebelum ke Gojek ya itu ya, karena uh, sebenarnya waktu aku mau masuk kuliah, itu tuh papaku stroke yang kedua, dulu Hidupku tuh bener-bener foya-foya lah ya Maksudnya waktu kecil kayak aku mau minta apapun kayak papa bisa beliin Terus tiba-tiba Kejadian papaku stroke kedua pas aku mau masuk kuliah Jadi uh, Pas aku kuliah Aku tuh di fase kayak Pembuktian gitu Gue harus ngebuktiin bahwa gue bisa ngambil hidup gue yang dulu lagi Itu dulu sampai mamaku tuh harus bikin apa harus jadi tukang masak di rumah nenekku untuk dapetin satu rantang pulang ke rumah gitu sesulit itu hidupku waktu itu jadi saat itu yang aku tahu cuman gue harus menghasilkan uang sebanyak banyaknya supaya hidup gue kayak zaman dulu lagi gitu iya dan dan tapi kejadian itu juga yang ngajarin aku jadi struggle ya kayak akhirnya aku ngelakuin apapun yang ada di depan aku yang bisa aku lakuin aku lakuin gitu yang menarik di inisiasi dua puluh tahun Ya itu ya karena memang hidupku mungkin nggak uh, apa ya nggak kayak zaman dulu yang enak gitu. Jadi ya aku harus benar-benar struggle. Aku sampai pernah jualan DVD bajakan Aku pernah jualan kucing. Aku pernah jualan hamster. Pernah jualan toke tapi nggak laku-laku gitu kan? <laughs> jadi zaman itu waktu awal-awal baru Kaskus lah ya mulai aku. Pokoknya jadi seller di Kaskus lah gitu. <laughs> jadi menarik ya waktu itu aku jualan jaket replika juga di Kaskus. Pokoknya semuanya yang bisa dijual aku jual gitu. Itu zaman aku umur 20-an nih, ya, pas lagi kuliah dulu tiga jurusan kemudian dengan kesibukan perjualan gimana <laughs> <laughs> ya? itu ya semua karena kemauan yang keras aja sih. Dulu aku sampai harus um, aku ingat banget tuh makan, setiap hari aku makan pecel leleh harganya 5000 doang gitu ya. Itu itu aku lakuin kalau enggak ya makan ini di warung indomie gitu kan. Indomie cuma 1500 waktu itu aku inget banget. Iya, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sampai pernah juga Ngebongkar celengan yang celengan apa namanya? Koinan. Terus aku datang ke warung depan kos-kosan aku gitu karena malu kan waktu itu. Kan untung yang punya warung aku kenal gitu. Namanya jujur, aku bilang Ju juga mau apa punya banyak koinan nih. Lu pasti butuh kan koinan kan? Padahal tuh gara-gara gak punya uang sama sekali kayak bayarnya pakai koinan gitu untuk dapat satu bungkus Indomie goreng. Kayak